Oh, mohon maaf semuanya uh, Oke, okay. karena uh, Mas Arik dan juga Mas Arjuna pada saat ini sudah ada di tengah-tengah kita uh, Mungkin kita sapa-sapa sedikit dulu ya Halo Mas Arik dan Mas uh, Arjuna Ma... okay. Wah, oh. kalau ini sedih banget ya Mas ya penampilannya ya <laughs> Oke, okay. gimana kabarnya Mas Arik dan Mas Arjuna? Lebih nervous dibandingin normal Oh Tapi, <laughs> Tapi excited kok, seru kok Luar biasa, harus kayak gitu ya mm -hmm. Semua orang harus tahu nih hasil, hasil project dari Mas Arik dan juga Mas Arjuna <laughs> Oke, <Okay. tuh> uh, makasih Mas uh, Arik dan juga Mas Arjuna sudah berada di tengah-tengah kali ini Uh, namun sebelum kita memulai Talks On malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi Talks On pada kali ini. Nah, teman-teman juga sudah bisa melihat di layar, yaitu yang pertama, saat sesi Talks On berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan video off. Dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers. Peserta yang mengupdate kegiatan Talks On malam ini dengan caption yang paling menarik akan berkesempatan memenangkan voucher kelas on sebesar Rp200.000 untuk 4 orang. Jangan lupa untuk tag Instagram at ikra underscore ID dan kelas data _ikra. E-sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form pada sesi talk on di akhir acara. Nah, jadi jangan buru-buru cabut ya. Kemudian poin keempat, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama talk on berlangsung melalui zoom chat. Chat to everyone eh, melalui Zoom chat, maaf, ke Admin Ikra Indonesia, namun akan dijawab pada sesi uh, Q&A dimulai. Moderator, yaitu saya, akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. Pertanyaan akan ditampung dan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A, Moderator berhak menolak pertanyaan apabila pertama pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara pada saat ini. Oke, okay. oke. Okay. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mempersilahkan nih Mas Arik dan Mas Arjuna untuk memaparkan materinya. Oke, okay, saya persilahkan untuk Mas Arik dan Mas Arjuna. Oke, okay. uh, udah kelihatan kan ya uh, ininya, ppt-nya. Oke, okay, selamat malam semuanya. Halo, uh, selamat datang di uh, topik kali ini. Oke uh, Kita, uh, aku kita ngomong mau terlalu formal banget kali ya. Kita di sini itu mau sharing ya tentang pengalaman kita nih uh, first time kita masuk ke project gimana kita mengerjakan uh, suatu project data lah ya. Nah, kita di sini mau ngebahas sesuatu yang udah ada di slide nih ya. Bayangin uh, ada suatu perusahaan nih, ada suatu perusahaan yang mau menjual produk. Nah, uh, mereka itu mau menjual produk contohnya kayak sabun dan sampo deh ya. Nah, otomatis mereka butuh revenue tinggi dong untuk untuk uh, mau ngejual produknya. Nah, gimana sih caranya mereka bisa menghasilkan revenue tinggi itu? Salah satu caranya adalah dengan mereka menggunakan yang namanya diskon, -diskon ya kan Nah, di sini kita mau bahas nih gimana caranya kita bisa mengoptimasiin diskon-diskon yang ada di uh, bundling-bundling produk untuk bisa meningkatkan revenue dari uh, pro, dari produk-produk tersebut. Mas Arik, maaf. Ya. Uh, ini slide-nya ketutupan, Mas. Kayaknya uh, yang di sebelah kanannya ini. Oh, iya, iya. iya. Waduh. Oke, okay. udah ketutup ini? Aman. Oke. Okay. Baik ya. Oke. Okay. Jadi, guys. Oke. Okay. Uh, pertama aku mau kenalin kembali lagi. Aku mau kenalin diri dulu sebentar. Di sini aku, uh, nama aku Muhammad Arik. Aku uh, mahasiswa di Fakultas Teknik UI. Kemudian aku juga di sini nggak uh, sendiri. Aku ditemenin sama Mas Arjuna Aji Yang dimana Mas Arjuna itu Uh, seseorang yang membantu banget Project ini. Ada juga anggota kelompok lainnya, ada kita dan Mbak Rahma, uh, yang kemarin mungkin pernah ketemu pas live IG, dan juga ada Mas alfian yang uh, insya Allah ada di call ini juga malam ini. Kalau mau ada yang tanya-tanya, boleh ke kita berempat. Uh, ada yang perlu di note nih, kita berempat ini, kita pertama kali nih kita ketemu di Project ini, di program ini, dan kita pertama kali nih mengerjakan Project ini. Jadi kita di sini not too professional, Uh, tapi kita menceritakan bagaimana kita mengerjakan proyek ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat semua orang yang ada di sini. Aku mau cerita sedikit tentang gimana sih kita memulai perjalanan ini. Jadi kita itu dari program kita ikutnya namanya Data Nah itu merupakan programnya Ikrar gitu yang mengajarkan kita tentang namanya data dan machine learning. Nah nantinya uh, yang kita pelajari itu bisa kita aplikasikan ke uh, suatu proyek. Nah kita dikasih kesempatan nih sama Ikrar. Uh, untuk menjaga proyek ini, eh, Kalian bekerja sama dengan suatu perusahaan. Uh, perusahaan itu menjual produk-produk perawatan tubuh untuk pria sih kebanyakan. Uh, kita sebutnya main sebagai care company Product. ya. Nantinya perusahaan ini mengharapkan kita memberikan insight-insight atau hasil penemuan-penemuan agar mereka bisa uh, memunculkan strategi bisnis yang baru. Nah, proyek yang mereka berikan itu jelas karena mereka tadi kita sebutin untuk meningkatkan revenue, mereka membutuhkan kita untuk mengoptimasi sistem diskon mereka. Mereka sebenarnya sudah punya sistem diskon, tapi mereka ingin kita menganalisa gimana sih hasil dari yang sudah mereka kerjakan selama ini. Kemudian juga mereka mengharapkan kita tolong diberikan strategi dari diskon-diskon itu. Ada tidak strategi diskon lain? Nah, kemudian mereka juga ketika kita bertanya dengan mereka kendala-kendala lain, mereka juga menceritakan kalau mereka juga punya kendala, pada stok mereka ada beberapa produk mereka yang ternyata overload di stoknya sehingga bisa nggak ini disisipkan menjadi salah satu dari solusi-solusi uh, uh, yang kita sarankan nah kan kita kan sudah dapat project-nya nih setelah kita mendapat Projectnya kita uh, tentu ini kita mau bagaimana bertujuannya nah ada yang namanya uh, workflow uh, di machine learning ada yang salah satu terkenal namanya adalah chris dm, chris DM itu seperti bisa dibaca Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Ini adalah sebuah sistem uh, di mana ini adalah usually untuk machine learning, mengerjakan itu prosesnya seperti ini. Pertama, dimulai dari pengertian bisnisnya dulu dan pengertian akan datanya itu dulu. Jadi, kalau misalnya memang kita membahas tentang uh, produk, otomatis kita uh, kita melihat yang namanya harga. Ya kan Ada produk ini harganya berapa, uh, dijual dengan berapa, siapa yang belinya, di mana pembelinya, itu. itu kita pelajari, kita pahami bisnisnya kemudian dari datanya angkanya yang kita pelajari kita mempelajari berapa sih ukuran datanya itu besarkah kecilkah apa yang diperlukan dari data ini kita apa output yang nanti kita harapkan itu itu kita kerjakan di yang namanya data understanding setelah itu kita mempersiapkan dulu datanya nih karena kita mau mengerjakan yang namanya proses machine learning nah untuk proses machine learning nomor satu tuh harus dipersiapkan datanya ini memang biasanya memakan waktu yang lama tapi ini adalah salah satu yang paling penting juga. Setelah itu proses machine learning berjalan seperti biasa. Uh, usually uh, modeling, evolution, and deployment. Nah, untuk detail dari machine learning itu sendiri itu semua kita uh, hasil mempelajari kita dari DT MBA ini. Nah, di sini kita akan coba ceritakan hasil dari uh, pekerjaan kita. Nah, kita langsung masuk ke datanya nih ya. Perusahaan ini tuh memberikan ke kita uh, produk uh, transaksinya. Mereka memberikan ke kita uh, detail-detail dari transaksi mereka yang ditarik dari platform-platform seperti Shopee, Tokopedia, social media dan juga ada dari website mereka. Nah, untuk setiap uh, transaksinya itu, mereka juga memberikan kepada kita detail tentang tepatnya platform di manakah dijualnya, kode dari produk-produk uh, tersebut dan namanya dan yang paling penting uh, tanggal purchase, uh, jumlah ordernya, lalu juga mereka memberikan kita harga asli dari produk itu dan juga uh, harga yang telah harga produk tersebut yang telah diberikan diskon. Perlu dicatat kalau di project ini, perusahaan ini mempunyai dua kategori dari produknya. Pertama adalah produk-produk reguler dan juga produk-produk yang non-reguler, uh, produk-produk bundling maksudnya. Produk bundling itu jelas, maksudnya adalah gabungan dari produk-produk reguler tapi dengan harga yang spesial atau dengan uh, discount. Itu adalah konsep dari uh, konsep dari uh, project, project ini, dari perusahaan tersebut. nah untuk membantu kita memahami datanya, kita membuat yang namanya dashboard, uh, dashboard in, initial insight. Nah ini kita buat menggunakan Power BI. Nah ini uh, merupakan salah satu cuplikan dari hasil yang kita dapatkan. Nah kita tuh pertama tuh dari dashboard ini kita banyak yang kita tarik informasi seperti contohnya total revenue atau overall revenue nya uh, berapa sih berapa banyak sih unique nya berapa banyak orang yang membeli secara uniquely, ya kan? Lalu juga kita mengkategorisasikan atau mengklusterkan secara SKU-nya, secara areanya, dan yang beberapa yang paling penting adalah kita juga mengkluster berdasarkan paketnya atau berdasarkan kategori dari produk itu sendiri. Nah nantinya ini menjadi sangat penting untuk kita melakukan penentuan kesimpulan. Sekarang untuk kita kita langsung masuk ke datanya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita melihat nih dari kita pernah lihat dulu yang gunung-gunung kuning ini. ya Data tersebut ini cukup unik. Kalau misalnya mereka melakukan penjualan itu, ternyata bisa dilihat kalau produk-produk yang dijual oleh perusahaan ini, ternyata mereka itu lebih banyak melakukan penjualan untuk barang-barang yang justru tidak dibandel, yaitu yang produk-produk regulernya. Yaitu bisa mencapai lima kalinya dibandingkan penjualan produk-produk bundlenya. Bahkan akhirnya revenue-nya juga lebih tinggi dibandingkan harga, dibandingkan produk-produk yang sudah dibundle lebih dahulu nah hal yang menarik yang uh, kita temukan dari data ini adalah 20 ribu order dari data-data tersebut uh, sampai mencapai 40 dari produk-produk uh, yang dijual secara reguler ternyata tuh mereka nggak cuma satu belinya tapi mereka tuh membeli lebih dari satu nah ini menunjukkan kalau sebenarnya perusahaan ini tuh sifat konsumennya itu mereka mampu membeli barang-barang uh, lebih dari satu dan mereka tuh uh, mengeluarkan produk itu mengeluarkan produk bundling itu sama sama efektifnya dengan mereka mengeluarkan produk-produk yang reguler bahkan bisa jadi lebih tinggi secara biaya, secara jumlah secara jumlah penjualannya. Nah, ini juga merupakan hal menarik karena ini bisa menjadi bukti bahwa sebenarnya konsumen mereka itu juga konsumer-konsumer yang tidak memiliki masalah dengan biaya. Bukti dari average order value-nya bisa mencapai 150.000 dan 197.000 untuk produk-produk yang reguler dan produk paket. Average order value ini maksudnya adalah berapa sih harga untuk setiap check up basket ketika orang sudah membeli ada basketnya, dan itu berapa harga dari basket itu rata-ratanya Nah, kita juga bisa melihat nih dari platformnya harga yang kita, harga uh, data dari data-data kita dapatkan. Ternyata walaupun uh, penjualan di unit social media itu hanya 200 300 unit tapi mereka tuh bisa menghasilkan average order value itu sampai 300.000 bahkan yang tertinggi di antara platform-platform lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya produk bundling yang telah mereka jala, program bundling yang telah mereka jalankan itu juga lumayan se efektif, seperti program-program reguler yang mereka berikan. Nah, kalau melihat grafik setelahnya, mereka kebanyakan memberikan program-program promo atau diskon itu di platform Shopee. Nah, karena itu, kita sekarang akan memikirkan nih. Kalau misalnya mereka, kesimpulan yang bisa kita tarik secara umum adalah, kita kita akan tetap melakukan fokus kepada program bundling ini, namun kita bisa mengarah kepada dua kepada dua solusi, yaitu adalah apabila kita melakukan bundling dengan diskon dan bundling tanpa diskon. Pertanyaannya adalah, produk manakah yang akan kita bundling? Apakah kita akan membanding produk yang paling tinggi saja atau kita membundling produk yang kurang lakunya itu? Salah satu cara untuk membantu kita mengerti produk-produk mana yang akan kita banding adalah kita menggunakan clustering. Nah, clustering ini merupakan salah satu cara kita untuk mengkategorisasikan mana produk-produk yang menjual secara sukses, mana yang kurang sukses. Contohnya, untuk yang cluster di cluster avengers itu merupakan produk-produk yang penjualannya itu sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita nampak avengers? Konsepnya Avengers itu kan merupakan gabungan dari hero ya kan, gabungan dari jagoan-jagoan. Nah, karena yang kita jual ini kita fokus kepada program kepada produk-produk yang merupakan produk jagoan, gabungan dari produk-produk jagoan kita sebut sebagai Avengers. Nah, ini merupakan uh, suatu konsep yang kita aplikasikan kepada masalah ini. Dari data yang kita temukan, ternyata program bundling yang sudah ada kebanyakan merupakan produk-produk Avengers, merupakan produk-produk gabungan dari produk-produk hero. Artinya Walaupun tidak uh, tidak menyambung dengan logika bisnis, kan normalnya untuk menjual produk yang untuk bisa melakukan penjualan yang banyak kita memerlukan penjualan produk-produk yang hero digabungkan dengan non-hero untuk membantu penjualan. Tapi untuk kasus dari kalian ini ternyata mereka mampu menjual produk-produk hero dengan produk-produk hero. Nah oleh karena itu sekarang kita akan mengerucutkan mengerucutkan dan kita akan fokus ke uh, dua arah ada dua strategi yang akan kita uh, solusi akan kita sarankan kepada perusahaan ini itu bagaimana paket-paket mana saja atau produk-produk mana saja yang dapat kita banding untuk menghasilkan uh, untuk dia yang dapat digunakan dengan diskon atau produk-produk dan mana-mana paket-paket yang uh, merupakan konten-konten dari uh, menggabungkan produk-produk dan membutuhkan diskon. Nah untuk selanjutnya uh, aku meneruskan mau kepada kepada Mas Arjuna. Silakan Mas Arjuna. Oke okay, uh, terima kasih Mas Arif. Selamat malam semuanya dan salam kenal semuanya. Oke. Okay di next sebelumnya oke okay. uh, terima kasih mas harik uh, melanjutkan seperti yang bapak sudah disampaikan mas harik tadi jadi uh, yang kita kita proposi itu ada dua metode yaitu produk-produk uh, yang apa produk yang menggunakan diskon dan produk-produk yang uh, tanpa diskon nah untuk yang ada di sini kita akan uh, coba uh, menggabungkan produk-produk hero hero tadi menjadi uh, apa menjadi produk-produk yang kita perlu nggak sih uh, menjual ini dengan diskon produk-produk tersebut nah pada saat kita memberi, mengambil sampel misalkan produk satu dan produk lima itu kita forecast selama tiga bulan itu hasilnya Uh, nilai apa nilai pendapatan revenue itu lebih optimal dibandingkan jika dia dijual tanpa bandel jadi memang produk-produk itu produk-produk hero itu uh, kita apa kita gabungkan ya misalkan produk satu dan produk lima kita jual itu ternyata hasilnya new bandel ini sebagai produk bandel baru daripada beli satuan ini beli produk baru itu revenue lebih tinggi lalu untuk uh, selanjutnya kita coba uh, sampling lagi misalkan kita ambil produk keempat dan produk kelima, nah di sini juga terlihat ya, terlihat bahwa dari jumlah penjualan, dari jumlah revenue itu ternyata jika kita menjual produk-produk hero tersebut tanpa diskon pun itu untung, dan bahkan lebih untung gitu, jadi kita nggak perlu membandel membandel produk hero dengan produk non-hero atau produk hero atau produk yang mau stoknya dikurangi, tapi dengan cara membandel produk hero dan hero yang tepat itu kita bisa mengambil uh, revenue yang lah, yang lebih optimal daripada kita menjualnya secara reguler atau satuan tanpa bandel. Sekarang kita coba bandingkan bagaimana jika kita uh, mengambil 6 sampel produk bandel yaitu ada dua, dua ada yang 2 dua, dua bandel ada yang ada yang tiga satu bandel ada isi dua satu bandel ada isi tiga ternyata yang paling optimum itu adalah produk 4 dan Produk lima ini sangat superior. Jadi dibandingkan dengan kombinasi produk-produk lain dari sisi proyeksi penjualan, secara revenue dan unitnya itu kombinasi produk Hero empat dan lima itu sangat menguntungkan sih. Jadi tanpa diskon pun, tanpa diskon pun produk-produk ini udah laku gitu. Jadi menurut menurut data ini dan strategi marketing mungkin. Nggak perlu, nggak perlu untuk produk 4 dan 5 ini digunakan menggunakan diskon. Nah Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika perusahaan ingin, komponen tersebut ingin memberikan suatu diskon. Oke, okay. diskon-diskon ini bisa diberikan untuk produk-produk yang print sensitif terhadap diskon. Dari data-data yang udah jelasin Mas Arik tadi sebelumnya, yaitu anggap aja data produk 1 sampai produk 100, itu ternyata ada produk 045 dan 045, 44, 43 ini produk-produk yang sangat uh, sensitif jadi memang uh, produknya itu kalau ada diskon penjualannya banyak, tapi kalau nggak ada diskon penjualannya sedikit. Nah ini ketemu tiga ini yang sangat sensitif nah ini yang akan dicoba kombinasikan, nih, di kombinasikan dengan diskon. Oke, okay. uh, next. Okay. jika kita ingin mengominiskan produk-produk diskon, kita bisa menggunakan produk kilo tadi bisa dengan catatan produk yang price sensitive tadi kita bandel juga menjadi dua, anggaplah menjadi dua apa satu bandel isinya dua bisa empat empat lima atau empat empat tapi tidak dengan direct diskon. Jadi dari diskon misalkan harganya total itu 100.000 kita jual 30% gitu diskon dapatnya uh, secara revenue 70% yaitu 70.000. Nah, kita menggunakan diskon strategi yaitu diskon plus strategi yaitu produknya kita diskon dulu 10%, lalu kita tambahkan 20%. Dari kalkulasi di paling bawah karena ini bisa kelihatan bahwa jika kita menggunakan diskon plus strategi Produk ini akan didiskon dengan cara uh, tidak direct diskon itu lebih untung, lebih menguntung, lebih menguntungkan. Jadi lebih optimal ya secara revenue lebih dapat banyak untungnya. Oke okay, kita next. Nah kalau boleh direkap ya kalau boleh direkap tadi dari penjelasan Mas Harik bahwa kita tahu. Uh, bagian partan dari apa tersebut produk tersebut adalah regular customer yang sangat royal ya sangat royal jadi mereka tidak peduli nih maksudnya ada ada diskon atau enggak diskon mereka tidak terlalu sensitif. Nah, dari situ yang sudah dikumpulkan tadi cluster-clusternya kan ada dapat produk hero-hero tadi. Itu enggak perlu diskon sih, perlu diskon tapi kalau misalkan mau di tanpa diskon itu bisa dioptimalkan lagi produk itu di Bandel dengan produk-produk tertentu yaitu tadi kita bisa lihat produk 4 dan produk 5 itu di itu sangat tinggi sekali ya revenue-nya sangat optimum sekali. Lalu bagaimana jika kita tetap ingin memberikan diskon untuk produk-produk yang mungkin bisa dikatakan non hero dan sangat price sensitif, kita bisa membandel produk-produk tersebut. Ini sudah udah tahu produknya mana aja tadi sudah diperlihatkan di tempat 3, 4, 4 dan lima dengan cara menggunakan diskon plus strategy, jadi tidak dengan direct diskon, tapi dengan diskon plus strategy, jadi kalau misalkan beli produk 405, misalkan beli produk 05, gitu kita bundle dengan produk-produk uh, yang prinsesatif seperti tiga produk ini dengan diskon plus strategy, itu hasilnya lebih uh, untung ya, secara matematik tadi sudah dijelaskan sebelumnya lalu uh, setelah Tadi dijelaskan di Appetizer Main Course dan sebagainya, ini tambahan edisional yang kita coba sajikan kepada company, Itu ada beberapa analis terkait customer behavior, cost leadership suggestion, dan company bot. Kita tahu bahwa eh, rentang waktu yang paling favorit digunakan para pembeli produk tersebut itu di tanggal 19 sampai tanggal 26, tepatnya di sore hari. Dan platform-platform yang digunakan itu adalah Uh, Shopee dan sosial media, ya. Jadi, memang uh, secara time frame sudah ketahuan nih, habitnya seperti apa, customer-nya biasanya seperti apa. Kita kita forecast juga menggunakan epi profit, uh, seperti ini hasilnya memang ada Shopee dan sosial media itu. apa Pembeli channel, kedua channel Shopee sama sosial media itu memang uh, sangat tidak tergantung sama diskonnya dibandingkan dengan webstore dan Tokopedia. Nah. Uh, Sarjasan dari kami kita bisa memberikan uh, bagaimana jika kita fokus kepada dua channel yang saling sangat menguntungkan aja. Jadi untuk channel yang lain bisa dikurangi itu bisa mengurangi cost operasional, opex dan sebagainya lebih fokus. Lalu untuk strategi selanjutnya ada strategi pemasaran yaitu dengan cara menggunakan micro local Kenapa? Karena biaya influencer mikro itu lebih uh, lebih apa? Lebih murah dan mereka sangat dekat dengan user persona dari uh, ya. Nah, Bagaimana cara kita menggunakannya? Sudah ada di internet itu berbagai banyak platform, salah satunya social bus. Kita bisa misalkan gendongan users, kita, uh, uh, company tersebut ingin meningkatkan penjualan di Surabaya. Terus di time frame waktu yang sudah kita ketahui, tanggal berapa sampai jam berapa, kita bisa menggunakan uh, sampel ini misalkan Surabaya, Uh, Instagramnya ini, ini real bisa dicari Instagram. Tadi uh, kami kami dapat dari sosial bus ya engagement ratenya ada di situ semua kita bisa melihat costnya biaya berapa itu lebih spesifik jadi lebih tepat sasaran daripada kita mem apa mem, brute force ya marketingnya dari tentang satu hari dan menggunakan info mana aja kita bisa menyajikan ini menyarankan menggunakan ini lalu untuk selanjutnya. Nah, ini yang kami tawarkan, yang kami coba apa, deliver, yaitu menggunakan bot. Di sini dari company bisa melihat monthly dia, lalu stoknya berapa, top penjualan dia secara month-on-month -month bulan ini dibandingkan bulan lalu, seperti apa stoknya, sisa berapa, jumlahnya berapa, growth berapa per produk per SKU, dan sebagainya masih bisa dikembangkan lagi, bahkan untuk di sisi pelanggan nanti dari pros hingga sampai payment pembayaran itu sudah ada lalu dari sisi bisnis juga bisa menggunakan fort alert, lalu auto daily report dan sebagainya, masih banyak yang bisa dikembangkan. Kenapa kami menggunakan telegram? Karena uh, pada saat ini company menggunakan, ada pain point yang mereka rasakan yaitu harga mahal di platform lain, yaitu sebut saja WhatsApp, mereka harus beli WhatsApp bisnis yang cukup mahal biayanya, sedangkan di telegram ini dia bisa lebih murah, mungkin dari sisi cost efficiency bisa lebih, uh, lebih menguntungkan. Demikian, di sini juga ada Mas apa Mas Alfian dan Mbak Rahma. Mungkin, kalau ada pertanyaan, bisa, langsung, bisa menambahkan juga ya. Monggo, Mas Ari. Terima kasih. Oke, okay, uh, sedikit mungkin sedikit tambahan dari aku. Uh, terima kasih untuk yang sudah uh, menonton untuk pelaksanaan kali ini. Uh, kita mohon maaf kalau apabila ada kesalahan sedikit, ada sedikit kesalahan atau ada yang kurang berkenan uh, akhirnya kita terima kasih, uh, sampai jumpa Hey, menarik banget ya diskon optimization uh, dengan menggunakan produk bundling. Ya, nah itu adalah uh, apa dua, dua pendekatan yang menurut saya uh, cukup krusial, apalagi di ranah marketing. Ya, jadi uh, untuk uh, mau optimize uh, apa ya? Untuk mau optimize uh, untuk, untuk memberikan treatment, treatment khusus, biasanya kan. Uh, diberikan diskon dan lain sebagainya. tapi kan diskon juga nggak harus nggak sembarangan kan, harus ada kalkulasinya. dan salah satu caranya adalah dengan uh, melakukan produk bundling ini. Oke, okay. uh, sebelum kita masuk ke Q&A, uh, kita akan ada, kita akan menyaksikan iklan terlebih dahulu. jadi teman-teman mungkin uh, masih mikir-mikir nih mau nanya apa gitu, karena saya yakin teman-teman banyak yang penasaran nih dengan uh, dibalik layarnya mungkin yang relate ke algoritma dan lain sebagainya oke okay, uh, tidak usah buru-buru teman-teman masih bisa mikir uh, dan sambil mikir kita akan saksikan video berikut ini hai teman-teman perkenalkan -teman. saya Indra Lukas Cahaya saya telah berkarir lebih dari 10 tahun di industri keuangan bersama saya kamu akan belajar memahami penggunaan data science dalam industri keuangan untuk menentukan nasabah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 Oke, okay, analytics for everyone ya, teman-teman. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik sekali. Uh, pertanyaan pertama dari Mas Irawan di Fahri. Uh, pertanyaannya adalah, selamat malam Mas Ari dan Mas Arjuna untuk mengetahui sensitivitas dari produk dengan discount dan non-discount gimana ya? Lalu di sini kan yang ditunjukkan adalah revenue. Sedangkan untuk traffic, banyaknya produk yang terjual kurang dibahas. Mengapa tidak dikaitkan dengan jumlah produk yang terjual ya? Terima kasih. Oke, siapa nih yang mau menjawab? Aduh, maaf, boleh ulangi sedikit lagi pertanyaannya. Oke, uh, sebentar, saya coba simpulkan ya. Yes. Mm -mm. Oke, pertanyaan pertama ini ada dua pertanyaan nih. Untuk mengetahui sensitivitas dari produk dengan diskon dan non-diskaun, bagaimana caranya? Jadi, sensitivitas produk uh, yang dengan diskon atau yang bukan dengan diskon itu bagaimana? Terus, pertanyaan kedua adalah, kalau dari presentasinya, Mas Arik dan Mas uh, Arjuna, kan yang lebih ditekankan di sini adalah dari sisi revenue, tapi tidak begitu dibahas dari banyaknya produk yang terjual. Jadi, misalnya, secara frekuensi dilihat, ternyata produk-produk apa yang paling banyak terjual, uh, tapi hanya dilihat dari sisi monetary aja, berapa revenue yang dihasilkan. Begitu katanya. Nah, hmm. kenapa sih nggak dibahas juga yang dari sisi frekuensinya? gitu. Okay. Mas Arjuna mau atau aku? Oke, silakan Mas Arief nanti aku tambahin. Oke, okay. um, kalau menurut aku, jadi um, sebenarnya untuk yang sensitif itu, kita kan, ini semua itu dari datanya nih, kan. Uh, kita tuh sudah jadi untuk data ini membandingkan sensitiv sensitivitasnya, kita pertama juga ada membandingkan produknya sebelum dan sudah diskon. Jadi ada tuh ada nanti perhitungan uh, di mana kita uh, itu tidak perlu banyak uh, tidak perlu ribet-ribet uh, machine learning atau segala macam. Kita hanya cukup mensort atau kemudian men saja datanya uh, dengan diskon dan tanpa diskon. Dan juga ada juga beberapa produk yang kan produknya itu dijual dalam waktu. Ada waktu dimana produk ini misalnya produk A ya, produk A itu ada diskonnya. Nah, di dua bulan yang lalu produk ini juga dijual tapi tidak dengan diskon. Nah dari situ tuh kita bisa menarik informasi-informasi baru, apalagi seputar sensitivitasnya itu. Terus yang untuk yang kedua ini ya, ini ya dari revenue kan kita kalau untuk presentasi kita kan kita menilai dari revenue ya, abdewena dengan total dari total penjualan. Sebenarnya yang kita presentasikan ini mungkin tidak uh, PPTN itu tidak ini ya tidak uh, do justice ke data yang kita kerjakan ya di banyak layar yang kita kerjakan itu justru kita melakukan uh, kita melakukan uh, dengan total penjualan justru tapi seberapa sukses produk itu kita forecast uh, dan dengan menggunakan monetary. gitu hal-hal uh, untuk menggunakan total penjualan itu juga bisa. Hanya tinggal merubah modelnya itu sendiri, gitu loh. Hasilnya juga tidak, ujung-ujungnya hasilnya itu tidak berbeda jauh dengan uh, monetarinya. Apabila kita mengikuti syarat-syarat uh, yang tadi udah kita define sebelumnya, yaitu uh, bandling, itu uh, ya, kalau yang untuk dengan diskon, kalau tanpa diskon berarti kita menggunakan produk-produk yang Kalau tanpa, kalau menggunakan diskon berarti kita bandling produk-produk yang memang berhasil dengan diskon uh, sebelum dibandling, gitu menurut saya. Mas Ajuna. Okay. Ya, setuju sih. Mungkin tambahin yang pertama aja. Mungkin data-data yang kita ambil dari kita tahu, misalkan dia sensitif, nggak produknya. Mungkin dari exploratory data menggunakan Chris tadi udah bisa ketahuan ya, maksudnya uh, uh, historikanya seperti apa. Jadi, belum perlu menggunakan forecasting atau metode lain, kita bisa ketahui sih dari data existing pun, kita bisa tahu sih historikanya seperti apa. Jika produk itu... Uh, menggunakan diskon atau nggak menggunakan diskon atau bisa di-share slide yang itu mas produk yang apa yang yang yang 434445 itu kan yang ke ketahuan tuh yang sebelah kiri ada diskon jumlahnya berapa yang nggak diskon dia kejual berapa dari situ kita bisa juga lihat sih atau mas Alfian, Mbak Rahma kalau mau nambahin boleh ya Mbak Roda ya kalau misalkan ada Oke banget mau oh, siap silakan mas Alfian atau mbak, mbak Rahma. Atau mbak. kalau mau diskusi nah ini udah kelihatan videonya nah ini udah kelihatan kan ada with diskon sampai without ini jumlah penjualan sih jadi kalau dari data ini bisa bisa ketahuan in total ya in total kalau misalkan tanpa diskon dia terjual segini kalau tak apa dengan diskon dia terjual segini jadi kalau dijual Pakai diskon itu lakunya banyak produknya. Mohon silakan Mas Audian kalau mau nambahin atau Mbak Rama. Ya, izin nambahi ya. Ini dengar ya suara saya. Kedengeran ya? oh, oh, oh. Mas? Oke. Okay. Iya. Jadi um, yang ditanyakan yang pertama dulu deh. Uh, gimana sih yang namanya membandingkan tadi itu uh, produk yang diskon diskon? itu sebenarnya di data setnya itu sudah ada keterangannya tinggal kita kemudian ngasih effort sedikit lagi ngasih label yang namanya diskon dan nggak diskon setelah itu baru kita yang namanya uh, analisis lebih dalam gunakan yang namanya Pareto dulu lagi-lagi andalanya di kasus ini tetap Pareto meskipun klaster yang kayak kita lihat tadi itu cluster yang ada cluster Avengers, cluster yang namanya Postman sama Sultan itu dilihat dari yang namanya revenue-nya. Tapi kalau yang si siapa namanya si yang namanya data yang diskon tadi dilihat dari banyaknya penjualan ketika diskon. Jadi cluster basically kita lihatnya dari Pareto. Gimana sih kita bandingkan antara yang benar-benar yang tinggi banget penjualannya sama yang namanya cluster B, cluster C. Keluarnya di Pareto itu seperti itu kalau di notebook itu bisa dilihat di nya langsung ada kurvanya sehingga langsung ketahuan nih jadi kita nggak pakai yang uh, mungkin dibandingkan sama weeknya dibandingkan yang lain kita nggak pakai itu karena fokus kita adalah gimana menemukan kombinasinya itu yang pertama kemudian kenapa nggak traffic kalau traffic sebenarnya traffic kemana ini kalau kita trafficnya terkait dengan order ID-nya sih kita masukkan ya jadi uh, sebenarnya sih kalau boleh buka notebooknya cuma karena ada ada keterangan ininya sih ya kampanyanya jadi kita enggak buka dulu deh, karena khawatir nanti kena yang namanya lisensinya atau hak ciptanya. Jadi saya coba jelaskan aja, mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau yang dari, apa tadi ya, saya mau menjelaskan yang mana tadi ya, sampai lupa. Jadi kalau misalkan yang, apa tadi, oh yang kombinasi, kombinasinya itu dilihat juga. Jadi kita gunakan yang namanya satu order ID, boleh jadi dia kan yang namanya dapat berapa banyak barang satu order ID. Kan tadi di PowerPoint-nya dijelaskan, minimum ada sekitar 40% lah yang lebih dari satu barang. Nah, itu kita kumpulkan, kemudian kita cek ini per barangnya ini kira-kira berapa. Per order ID-nya kira-kira ada enggak barang yang kita address kira-kira kalau dua kombinasi itu apa aja barang-barang yang keluar. Nah, itu ada berapa listnya itu ada di notebook-nya. Kemudian juga misalkan kalau kita pakai tiga kombinasi, kira-kira kalau tiga kombinasi dari data yang reguler tadi kira-kira yang keluar apa? Yang namanya produk kombinasi ini ya, apakah produk satu, dua, tiga, atau produk tiga, empat, lima, atau kan enam tujuh, delapan? Nah, dari situ semuanya kemudian baru kita analisis nih. Dari segitu banyak, coba sih empat lima. Misalkan ya, produk empat lima sudah ditawarkan belum di perusahaannya? Oh, ternyata belum. Coba sih, kenapa nggak ditawarkan yang empat lima ini? Itu sehingga kita tetap koneksikan sama yang real bisnisnya mereka. Mereka udah nyalakan belum yang ini? Yang empat lima ini sudah dalam bentuk bundle belum? Oh, belum. Kenapa kok nggak dijalankan ini? Ya karena mereka berpikirnya bahwasanya oh kalau misalkan orang beli face, -face ya face scrap. tapi kalau datanya ternyata bilangnya berbeda, datanya bilangnya apa? Ya boleh jadi mereka face wash, face wash, face -face, face, -face, face face merek ini, merek ini, merek itu dalam satu keranjang belanja. Itu contoh ya. Tapi kalau realnya nanti dibuka di notebooknya. Jadi seperti itu kalau real case nya kita lihat kombinasi dulu ini mana yang kira-kira penjualannya paling banyak. Nah, di situ kan ada keterangan number unique ordernya berapa kemudian total revenue-nya berapa jadi kelihatan nih kalau misalkan yang namanya misalkan tadi 45 ya produk 45 itu misalkan number unique-nya sekitar 900 tapi total penjualannya bisa sampai 3000 ya, jadi seperti itu jadi dilihat kombinasinya dulu per basket saya misalkan lihat dua kombinasi nih kombinasi dua ini produk apa aja dari produk yang reguler package-nya kita ini lihatnya kayak gitu baru setelah itu kita cari kombinasi yang belum dilakukan perusahaan langsung kita forecast pakai yang namanya si Arima tadi itu. Jadi saya seperti itu aja. Thank you. Oke, okay. terima kasih jawabannya, Mas Arjuna, Ari, dan Mas Alfian juga penjelasannya sangat komprehensif. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan kedua adalah clustering yang digunakan menggunakan variabel apa saja dan menggunakan metode apa Apakah ada treatment tertentu dari setiap clusternya terima kasih pertanyaannya clearkah Oh ini saya lagi ya. Iya, mas kalau <laughs> oh, mau lanjutkan, soalnya ini nyambung sama jawaban Mas Hasan tadi. Yang Iya, tadi udah dijelasin ya. Heeh. Uh -uh, cluster itu kita, kita ambil dari yang namanya tergantung nih kalau yang with or with diskon dari nomor, banyaknya nam, banyaknya yang namanya produk yang di diskon. Jadi bukan dari revenue-nya tapi kalau kita namanya cluster tadi itu, cluster yang namanya si Avenger dan lain sebagainya itu kita lihatnya dari par itu aja. Mari itu kita running kemudian ketahuan tiga segmen di grouping jadi tiga segmen besar ada yang namanya segmen yang A B C kalau bilangnya cuman karena kita lebih yang namanya fokus supaya delivernya lebih bagus makanya kita kasih nama-nama sendiri itu kalau cluster ya jadi agak beda memang kita lihatnya basically awalnya memang dari Parito kemudian dari Parito itu kemudian kita bikin lagi lebih dalam kenapa sih kok yang namanya si Avengers ini yang hero-hero produk ini logikanya bisnis deh logikanya bisnis secara umum gimana sih harusnya kan hero itu enggak dijual sama hero dong logikanya ya orang yang satu seller dijual sama seller, kasihan dong nanti yang enggak nggak laku atau yang non seller, gitu ya ya tapi ini terjadi di perusahaan dan kita nggak bisa nyalain perusahaan kenapa karena dia omsetnya udah tujuh miliar tahun lalu sehingga kita nggak mungkin dong ini salah ini pak kenapa karena yang namanya hero kok ketemu hero secara teori salah ini pak tapi kan kita nggak bisa ngomong kayak itu kenapa toh buktinya mereka lakukan itu juga kejadian 7 miliar, sehingga kita nggak mungkin nyalain mereka, sehingga kemudian kita gimana? ya udah deh, kita ikutin logikanya mungkin eranya udah berubah, sekarang hero ketemu hero dengan data, mungkin kita bisa nge-forecast yang namanya demand-nya kira-kira berapa sih? nah, dari situ kemudian nggak apa-apa deh kita hero ketemu hero, kemudian kita cek di yang namanya si shopping-nya di yang namanya si webstore-nya ada enggak kombinasi yang kita temukan ini, misalnya kombinasi 2, kombinasi 5, kombinasi 3 ada beberapa yang enggak nggak ada di situ. Kenapa nggak ditawarkan sehingga di situlah kemudian kita tawarkan. Kalau lihat, bukunya sih ada trail error berapa kali ya karena di Arimanya nanti kan juga ada stasionari enggak stasionari itu. Jadi seperti itu logika bisnisnya seperti itu sehingga fokus kita adalah menemukan kombinasinya tadi. Kalau klusternya itu hanya sebagai brief aja supaya kita bisa mengarahkan perhatian kita. Perhatian kita kemana nih anaknya ini. Nah ketika kita ketemu yang namanya perhatian kita ketama, ke Oh, Avenger itu ternyata produknya ini, ini ini Kemudian ketemu sama Usernya, betul itu mas memang itu ya. itu yang memang produk-produk yang laku-laku banget ya udah. Jadi kita fokusnya ke sana, kemudian nyari kombinasi yang tepat gitu ceritanya, ya. Oke. Okay. Oke okay, menarik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang berikutnya yaitu tadi yang uh, metode uh, berarti pakai Arima ya mas ya? Iya. nya Oke, okay, uh, makasih Mas Alfian. Uh, pertanyaan berikutnya datang dari HAM. Uh, tadi kan disampaikan, untuk menentukan kelompok-kelompok produk menggunakan clustering dengan case customer goods, apakah cara ini efektif digunakan pada lebih dari 100 macam produk kesehatan? Dan untuk clustering, Sering kita menggunakan produk reguler saja yang terjual atau juga memasukkan produk reguler yang sudah dibanduli. Oke. Oke. Okay. Hmm. Okay. Uh, untuk tadi menjawab part yang pertama, apakah ini efektif digunakan untuk 100 produk kecantikan? Uh, uh, kalau kita boleh review, jadi uh, untuk data ini, kita tadi lupa ngasih tahu kalau variable yang kita, bukan variable, jumlah dari kategori, jumlah produk yang dijual oleh perusahaan ini yang, kita proses itu mencapai sembilan puluhan nah, kalau misalnya ditandai di atas seratus itu bisa jadi efektif tapi ini kembali lagi uh, machine learning itu kan trial and error ya kan nah kebetulan yang kita temukan untuk saat ini uh, efek uh, berhasil kita temukan tuh dengan itu dengan tadi para itu tadi clusternya kita menemukan a b a b c dengan a itu isinya yaitu produk kode satu empat lima dua dan enam bisa jadi, kalau misalnya menggunakan uh, metode lain, bisa jadi ada cara yang lebih efektif. Kembali lagi, tapi ini semua tuh harus dicoba-coba lagi, itu Terus, untuk part 2-nya, sorry, Pak boleh diulang lagi. Oh, oh oke. Okay. Jadi, uh, untuk clustering ini, kok yang kita kerjakan itu kita menggunakan produk-produk reguler saja, karena kita itu pengen melihat uh, karakteristik penjualan dari produk-produk reguler ini. Karena nantinya kesimpulan itu bakal kita jadiin, uh, kita kita uji itu untuk kita forecast lah kesimpulan itu untuk menjadi, kita gabungin. Misalnya produk satu, ini kita udah tahu di sifatnya, oh dia hero, oh dia venture. Berarti dia, kita cluster, kalau kita cluster, dia seharusnya bisa meningkatkan uh, yang, yang lain-lainnya. Tau kalau misalnya oh ini dia uh, bukan Avenger nih uh, dia uh, masih premium biasa berarti dia uh, perlu ada Avenger biar dia sukses itu uh, tujuan kembali lagi kalau misalnya memeluk plastering untuk program-program uh, untuk produk-produk yang bundling, maka itu tujuannya beda lagi itu uh, malah itu malah menunjukkan custom malah ke produk segmentation itu uh, merupakan topik lainnya lagi itu menurut aku boleh menambah ya Mas ya Mungkin uh, relate ke pertanyaan pertama tadi ya. Uh, ini seperti yang saya alami ya, S.U.B. ya di pertama kali masuk di Data MP itu dijelasin terkait ini Chris DM ya. Mungkin boleh di show mas yang Chris DM PPT Chris DM oh, ya. berapa tadi. Nah di situ itu ada tanda panah yang itu ternyata dalam satu proses itu ada cycle sih, jadi cycle. Jadi mungkin tadi pertanyaan apakah bisa menggunakan apa metode lain dan sebagainya itu mungkin bisa. Nah tujuannya menggunakan framework ini, ini terus saya ketahui, jadi hasilnya seperti apa setelah dideploy, hasilnya seperti apa, nanti ada tuning, dan uh, siapa tahu butuh dataset lain di luar dari ini, misalkan dataset apa, misalkan pandemi, atau itu akan menghari apa enggak, dan sebagainya, nanti diputar lagi data production modeling, mungkin dari situ sih nanti ada evaluasi-evaluasi. Evaluasi. Mungkin dilihat ke sini. sih Nah, ini yang kemarin, Salah satu hal yang saya dapat, hal baru sih, sebagai ini ya, yang sebelumnya bergerak di software engineer dan data engineer, setelah masuk ke data MBA, terus dia jadi Data Science, mengenal framework ini dan sebagainya sih, menggunakan hal-hal yang ternyata, ternyata ya menarik lah, excited lah pokoknya. Mbak Raudah yang ngajari juga, Itu bocor nih. Karena uh, udah sempat ngebahas tentang Kris DM, uh, mungkin penasaran juga ya kalau pengalaman uh, Mas Arik, Arjuna dan teman-teman dari proyek ini uh, apa aja sih uh, apa ya apa aja sih pengalaman-pengalaman uh, yang mungkin bisa di share? Apakah dari sisi datanya mungkin? Uh, butuh banyak data eksternal atau ternyata ketika web model udah dibikin ternyata nggak sesuai sama bisnisnya nggak di, nggak bisa menghitung ROI-nya atau ROI-nya kurang bagus terus apakah harus balik lagi sesuai dengan arah panah dari Grisdm ada nggak hal-hal yang seperti itu? silakan silakan tadi aku ikan, mbak Halo. ternyata bertanya. Oh, itu pertanyaan, itu pertanyaan. Okay. Mungkin um, dari pengalaman ini menarik gini nih. Ketika kita pertama dapat uh, materinya ya, kita dapat projectnya, itu cukup membingungkan. Jadi ini memang kita tuh mendapatkan data dari mereka, ya kan? Tapi uniknya mereka tuh tidak mereview gitu loh uh, kotor-kotornya datanya itu. Misalnya mereka punya produk uh, face wash ya, kan itu merupakan produk yang seharusnya ada harga pokoknya, harga produksinya lah ya. Tapi mereka uh, tidak boleh mereview hal itu, karena itu emang rahasia dari, rahasia dapurnya perusahaan itulah ya. Tapi logikanya untuk kita bisa menentukan minimum diskonnya, tepatnya, tepatnya mau berapa nih diskon yang kita kasih, kita tuh justru perlu harga pokoknya. Karena kan peraturannya bisnis secara umum ya, kita nggak boleh menjual sesuatu di bawah harga pokoknya. Ya jelas, rugi. Minimal adalah ada yang bilang minimal 100, ada yang bilang ada perhitungan lainnya gitu. Otomatis, kalau misalnya kita melihat filter datanya langsung, kita nggak bisa tuh langsung ngetukin, oh ini 10%, diskonnya ini 20%. Kita tuh cuma bisa menilai dari uh, program diskon mereka sebelumnya. Makanya itu kita melakukan yang namanya uh, forecasting, ya kan Mas Afir? Kita nge-forecasting, kita ngefilter, mana produk yang diskon, mana yang nggak diskon. Kita clustering, mana produk yang sukses diskon, mana yang nggak diskon. Itu, itu, itu yang cukup menarik menurut aku, kendala kita tuh. Karena Ya. Punya segudang oh. jawaban ini Mas Alvian Iya. Nah, <laughs> yang menarik sih ya, dari data MPI ini yang saya dapatkan itu yang pertama itu yang rule itu yang yang correlation, descending imply causation. Itu kelihatannya sepiri ya. Tapi sebenarnya ketika kita kita itu sebenarnya nggak sadar kita menganalisa seperti itu. Misalkan saya ada hubungan sama misalkan Mas Hari gitu. Korelasi, saya punya korelasi sama Mas Hari, belum tentu kan. Mas Hari itu benar-benar bisa mempengaruhi keputusan saya. Jadi kan korelasi dasarnya implikasi, kausasi, kan. Tapi ketika kita lihat orang, misalkan, ketika lihat kita orang umum lah, misalkan, ini temannya ini nih, wah mesti keputusannya ini dari situ, mestinya gitu. Logikanya kan, ternyata di data analitik ada yang namanya apa namanya rule yang namanya, iya oh, ternyata nggak mesti lo orang itu dekat sama seseorang, terus mesti dia plek apa yang dia katakan sama seperti on ada simple causation. dan kemudian kalau yang arima tadi, yang terkait arima tadi, ya nggak seindah dengan powerpoint lah ya. kalau powerpoint kan sudah di remake, sudah dibuat yang namanya enak dibaca, sudah dibuat yang namanya user user yang friendly banget banget lah. Tapi kalau yang namanya si notebook tadi gimana? Ya buram trial and error, stasionari Pertama kita pakai stasionary, lumpur stasionary datanya. ya. Tapi ya masuk akal juga, kalau datanya stasionari kan ya enak aja. Misalkan kita ngamati data keuangan nih. Kalau statis kan enak. Kalau saya invest sekarang, berarti saya untung gini. Kenapa? Karena statis datanya. Misalkan yang langsung kita tarik dari data mental, langsung statis, itu kan enak. Tapi kan data itu kan selalu nggak statis. Makanya kita harus buat dulu dia jadi statis supaya dia bisa dimodelin pakai arima itu, itu yang kedua. Terus yang ketiga apalagi banyak sih sebenarnya saya dapat dari data MBA ini, ya. Ini mungkin tadi ya sekarang ini ya. Tadi kelihatannya kalau saya lihat dari pertanyaannya kelihatannya tadi ada yang miss deh, yang kluster-kluster tadi bayangan mereka mungkin elbow method, elbow method itu ya. Sebenarnya yang namanya kluster yang kita lakukan di sini itu mengarahkan perhatian kita mana sih ya produk-produk yang memang benar-benar katanya itu hero, ya. Sehingga kita jangan dong yang hero ketemu hero ternyata pas kita kuarituin, ternyata pas kita yang namanya buatin yang 80% ketemu 20% di segmentasi atau di grouping lah tapi ya grouping segmentasi clustering itu ya mirip-mirip sinonimnya ya sama. Jadi gimana? ketemulah yang namanya grup ABC. A-nya itu ternyata yang besteller seller semuanya tadi itu yang sudah di ternyata inilah kenapa kok dilakukan di yang namanya hmm, oleh perusahaannya tadi. Jadi seperti itu. Iya banyak belajar dari data MBA ini. Terus juga saya dulu juga pesertanya task on task on. Gini. kalau mungkin ada datanya, saya dulu pernah ikut ikut gini, Mbak Rauto yang dulu menjelaskan power BE sama sama clustering clustering. Dulu. Ya, awal awal dulu saya udah ingin di Igra itu udah lama sebenarnya ngincer itu. Saya udah tanya Mbak siapa ya. Mbak Amira, Mbak Mas Fajar. Lama sebenarnya. Tapi baru kejadian pas ada kelas online ini. Kalau nggak Covid, yang mungkin nggak pernah ngambil kelas Igra juga. Banyak banget, lah, istilahnya data-data yang atau pengalaman data yang kita bisa dapatkan dari yang namanya si uh, dataset yang ini, dataset yang ada di perusahaan menscaring. Ya, segitu aja dari saya, Mas. Ya, udah, ya. Oke, okay. wow, Mas Alfian, ini diminta untuk promosi NBA atau gimana ini, Mas? <laughs> <laughs> Oke, okay. enggak, mas. enggak. Ya, honest review lah. Sudah <laughs> lama saya, Mbak, sebenarnya itu. Dari buka apa? 2018 kali ya. Kita bisa nungguin uh. dengan video testimoni uh. Uh, dari Mas Hir. Maka harus Oke. ke Jakarta saat itu. Bisa. Hmm. Oke, ini pertanyaan terakhir dan mungkin juga pertanyaan yang unik ya. Um, uh, terkait dengan... Uh, ini kali ini agak relate dengan targeted uh, diskon. Mungkin ya, kalau yang tadi kan uh, buat pengelompokan uh, dibuat segmentasi produk, tapi kita nggak berbicara tentang uh, segmentasi customer ya, kasih pelanggan gitu. Tapi ada satu fenomena yang baru-baru ini terjadi, mungkin bisa ditebak. <laughs> uh, jadi, pertanyaannya adalah... Uh, kalau dibandingkan dengan kasus, uh, dengan fenomena BTS MIL kemarin oh. ini bisa dibandingin enggak? Gitu? Target marketnya kalau dari BTS MIL kan uh, adalah BTS Army gitu. Mungkin pertanyaannya agak, ini kali ya, agak uh, mengambang sih kalau menurut saya. Cuma mungkin dari sini uh, badannya hek. aku tangkap pertanyaannya sih kita jawab aja mas. boleh Ini. boleh, nanti senangkup kita aja jawabnya, kan? Uh, ya cukup menarik ya pas kita ngelihat beritanya BTS Mil itu ya, itu sebenarnya bukan masalah khas. itu itu sebenarnya udah di luar, itu memang nomor satu kita harus ngakuin McDonald's tuh benar-benar pinter banget pinter banget banget banget mereka nyari tren yang literally mereka nyari tren paling tinggi sekarang dan mereka melakukan itu di daerah yang uh, apa namanya penduduknya tuh banyak banget otomatis kesempatan mereka menjangkaunya itu besar ya kan jadi kayak uh, bandingin misalnya kalau BTS mil ini ada di eh uh, di korea Selatan sendiri atau di Jepang lah ya nggak bakal dapat revenue sebanyak uh, apa yang mereka lakukan di Indonesia bahkan bisa bahkan mereka kalau aku jadi mereka BTS main itu aku aku lakuin tiga empat lima hari dengan diskon yang berbeda beda lah terserah soalnya daya tarik dari trennya itu sendiri yang sangat kuat gitu loh nah kayak itu lebih ke strategi bisnis mereka yang benar benar harus kita salut sih walau ya backlash-nya, ya nomor satu risikonya gede tuh aku nggak tahu mereka bikin atau enggak mereka, kalau bikin tren sebesar itu, mereka bikin resikonya atau enggak, itu bisa jadi backlash buat company sih, bukan buat... Uh, ininya mereka. Tapi produknya, mereka menurut aku akan naik terus asalkan ya, mereka temenin Xiaomi T S itu. Jadi selama kayak... selama tren itu masih berjalan, mereka ride the wave gitu. Itu sih, kan, konsep bisnis juga ada trend ride the wave. Kalau gagal ya udah gak jadi, ya. Kalau aku nambahin di sisi ini ya, point of view-nya bukan uh, point of view-nya bukan dimulai dari Make sudah punya dataset set pelangganku kebanyakan Ermi gitu. Kayaknya aku ya, saya juga ragu ya mereka punya klasifikasi itu ya. ya mungkin point of view-nya bisa dilihat dari ini mungkin tes bagi mereka ya apakah uh, tren yang dilakukan oleh perusahaan lain misalkan Tokopedia dan sebagainya kan menggunakan itu juga apakah berlaku bagi Produknya dia itu satu mungkin sebagai tes. Yang kedua adalah uh, mungkin kurang tahu salah momen atau apa ya. Kayaknya ada hal yang kurang diprediksi ya, terutama yang kemarin ya apa ya sampai ditutup nggak boleh jualan lagi kan. Mungkin hal yang itu di luar dari itu ya, di luar dari itu mungkin bisa dijadikan perhitungan sih membaca situasi yang saat ini sedang terjadi. <tuh>. Oke, itu menarik banget sih fenomena yang ramai dibicarakan dan uh, memang kita bisa menyimpulkan uh, apa ya uh, sebenarnya karena mereka memang tahu masanya akan sangat besar, jadi tanpa mereka harus melakukan apa ya melakukan segmentasi atau menentukan target pasar, uh, ya responnya sudah pasti sangat tinggi kayak gini kan ya. Cuma memang ya pasti ada hal-hal uh, yang diperhitungkan juga di belakangnya gitu. Oke, okay. uh, karena kita juga sudah uh, mencapai jam 8 lewat ini, harusnya kita sampai jam 8, ini diskusinya menarik banget sih. Mungkin uh, beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil adalah, Uh, yang pertama uh, diskon itu kan memang cara perusahaan untuk meningkatkan frekuensi penjualannya gitu ya revenue pada akhirnya gitu tapi memang selama ini diskon itu dilakukan uh, memang uh, belum targeted gitu kebanyakan perusahaan belum targeted. seperti juga produk banding dari uh, perusahaan yang menjadi klien ini juga selama ini melakukan produk banding mungkin belum menggunakan uh, background data gitu nah dengan adanya data ini uh, yaitu tadi udah diceritakan juga uh, dengan menggunakan um, apa ya metode ARIMA. Tadi uh, kita bisa uh, apa? Kita bisa me, pertama kita menggolongkan produk berdasarkan behaviornya, kemudian kita bisa um, memprediksi kira-kira uh, diskonnya akan seperti apa. Tapi memang uh, uh, diskon ini tidak lengkap apabila kita uh, nggak tahu COGS-nya, sehingga kita uh, nggak tahu harga, nggak punya dasar untuk menentukan berapa persen. Diskonnya gitu kan, sehingga kita nggak uh, bisa membuat planning kira-kira revenue yang bisa didapatkan berapa dari situ gitu dengan menutup uh, modal yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut atau COGS.